berapa? <tong> saya <tuk tanggungan> aku. Aku. Ini apa namanya bulat bulan ini? Apa? Apa kata -kata? Ini apa namanya bulak bulan ini? <tuk tanggungan> saya kantuk, gaes, apa topi aku ya dari sini? di sana di apa mana nih di MP ya. Kita hmm?